Tego, tego gorokan sayang, sayang sayang sifatou kaan. Matego, tego gorokan sayang, sa Sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, Mana nih kawan Gulali? Lagunya membuat semangat ya. Nah lagu Sipatokaan ini berasal dari daerah Sulawesi Utara. Nama Sipatokaan itu biasa digunakan untuk panggilan nama kepada anak di daerah Minahasa Sulawesi Utara. Sipatokaan mengisahkan tentang kekhawatiran seorang ibu kepada anaknya yang sudah dewasa dan hendak pergi merantau untuk mencari nafkah. Hal yang wajar apabila seorang anak ingin pergi merantau, namun tidak semua ibu mampu merelakan anaknya untuk pergi jauh meninggalkannya. Kendati begitu, sang ibu tetap memberikan izin kepada anaknya untuk pergi dan mendoakan anaknya supaya menjadi orang yang sukses. Ini menjadi tanda bahwa kasih sayang seorang ibu tiada batas walaupun hatinya merasa sedih. Ternyata lagu si patokan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Terima kasih kepada semua para sponsor dan kawan-kawan Gulali yang selalu mendukung program ini. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe ya. Terus ikuti konten-konten yang ada di program ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah.